What's up basketball fans! Hari ini kita ada di hari ketiga terakhir untuk NBL Weekend dan ini special nih openingnya nih karena ada tim presiden nih Satria Muda Pertamina. Kabar, Bang. Kak, gimana kameranya? Bah, saya itu nge-pansolang sama dia loh. Kalau bilang tadi sama dia, gila kok kepo langsung ke kaget ketika lihat NBA Indonesia. Bukan dia semua. Ih, siapa gua bilang? Akhirnya gua kepo, orang hebat banget dari dulu Kak Berarti dia dia enggak pernah lihat ya? Dia dia enggak pernah lihat berarti. Ah, eh, tahun, bro di situ. Oh, okay. tahun di situ. Jadi agak-agak ini orang siapa aja, orang. Dia hebat banget di tengah-tengah. Siapa? Akhirnya ketemu. Oh, udah hebat tadi Iya. Dia sengaja banget sih udah siapin karena emang, emang bakal ketemu soalnya. Ya, yuk, yuk, yuk, yuk. pertama naik loh, sepuluh tahun. Iya. Oh, oh, di sana ada arti ya, ada ardi ya. Biar di, mereka itu merasa diapresiasi gitu loh. Ya, mudah-mudahan. Itu reaksinya gimana? Mereka pasti tahu. Eh, mau diajak ke Utah nih, nonton All Star gitu. Tanggal itu sekitar <laughs> okay. seminggu sebelum. Oke. Seminggu sebelum. Akhirnya ada ide itu. Nah Udahlah kita ajak ya supaya mereka juga ngerasa loyalitasnya. Hmm. Kan kita juga mau yang main kita tuh terus terusan gitu itu beli beli tiketnya gimana beli tiket nontonnya berapa tuh? <risas> <tuk> <tuk> jadi harus beli kan, itu? nggak dapat kan? Ya, mau tahu <tuk> <tuk> <tuk> dia mau berapa? Dia nggak pernah beli, dia nggak pernah beli, jadi nggak tahu harga tiketnya sih. <tuk> Harganya itu <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> di atas nih, di, di atas seribu dolar atau nggak? Enam puluh juta. Wah, gila, gokil gila. sih. Malah tapi mereka masih seneng banget deh like, diajak sini ya iya iya gua bilang seperti itu supaya ini ya supaya apa ya, kita emang harus menghargai sih, ya. menghargai itu dalam arti mereka semua ini organisasi yang hebat banget loh, dia bisa menjual tiket itu gitu loh oh, nah itu di atas loh, iya, iya di atas, apa yang ini kita ada oh, iya. Iya. aduh oh jadi ya mereka duduknya di atas ya? di atas, oh. tapi itu, itu paket yang paling tinggi ya, oh, uh. masuknya di atas tapi oh. kan itu yang tiket N NBA, nah. nah ada yang namanya tiket master ya iya yeah, tiket master, ya. betul yang saya sini, sini nah itu harganya juga habis itu pasti udah di atas 100 juta, Wah. udah di atas 100 juta semua sih, pasti gua dibawa iya, sini iya. sih ini iya. sih, mungkin enggak sih kita, yang ini kita dikasih <laughs> <tuk> iyalah <tuk> jadi kak Bibi kerja kerjasama dengan NBA Indonesia juga iya. untuk bikin konten sini. jadi so far udah ketemu main NBA siapa aja nih? Luka wah udah ketemu Luka udah bro Oh, wow, wow, asik bambang lah dikit, kita bu ngomong dikit, ngomong nah, dikit boleh loh, spill Spil dikit dong fotonya, wow belum ya? gua belum sih, gua belum pernah ketemu Luka sih karena kalau lagi media gitu Luka yang ngerubutin banyak banget oh, ya? jadi agak susah untuk ketemu. iya, ya? gila rame banget kemarin iya nah, wow, asik banget, Karena kalian ketemunya pas lagi latihan atau gimana? enggak, lagi di ini, lagi di restoran <laughs> hah? lagi di restoran? wow terus dia mau diajakin foto, oh ini siapa? Jalen, ini Jalen Williams oh, ini. semua dia hehehe rookie-nya OKC Thunder, Oh, nah, tolong dikit dong gak apa lah, asik lagi, lagi, lagi. Gila, oh, nih! Anda wow, lagi belum luka di restoran, guys? Gila-gila kio aja. Ini artinya nih kemarin nih. Oh, artinya yeah. ada Hardianusnya juga, gak ada Hardianusnya. Oh iya, ada yeah, Hardianusnya. Tengah ngerti gak? Gila, mereka asik banget sih. Maaf ya, pemain SM yang lain nih. Ntar kalau udah sepuluh tahun semua mainnya, baru diajak juga. Ntar <tuk> emang itu kan jadi loyalitas. di <tuk> Iya betul. Jadi, jadi, mereka juga pengen stay ya di sini. <tuk> Wah, <Wow, tuk> bagus Wow, asik banget. Gua ngincar dia main wawancara belum dapet-dapet tuh Wah oh, pengen yeah. banget, iya mau mau gesel Karena Gue aja. malah menghindar deg-degan <laughs> <laughs> mau, mau gesel orangnya baik banget loh Karena kita ada ah, yang baik banget Baik banget orangnya Oke, okay, pergi okay, okay, okay. okay. okay. Sorry. Min Baik, sorry okay. Udah ada yang mau duduk di tempat kita yeah, <laughs> Tapi apa-apa kita lihat. kita kasih nungguin ya. foto Luka nih <laughs> Dicari dulu, foto luka, baik, luka, baik luka, banget luka, ya luka, Dia luka, luka, luka, di... Luka, luka, luka, luka Sabahin di semua tempat foto semua dia soalnya Luka, luka, luka, luka, luka, luka, wah. Muan, Acung juga asik ya. Acung tuh juga nonton loh. Record breakingnya LeBron James kemarin yang di LA. udah, wow. ini dia. Wow, oh my god, itu asik banget. Asik banget sih. Oh my god, kita mengeluh aja tuh. Impian besar, impian, impian gua sih itu bisa. <laughs> itu dia. Oh, ini dengan komisioner Adam Silver. Wow, okay. that's so cool mantap bro mantap kabaim thank you so much ya Sama -sama, and bro. enjoy bro. nanti kita di IBL ketemuan ya IBL, Sama -sama. IBL dateng datang nih <laughs> IBL order datang lah datang dong dateng, di no. Semarang tanggal sembilan belas nanti bro tetep ya ini in NBA maksudnya NBA mau basket nih iya bro. pasti kita appreciate banget, tuh. terima kasih lo dia punya baru tahu juga kalau emang dia kesini pakai uang sendiri segala semua sendiri karena passionnya dia saya kaget untuk dengernya, maksudnya ngaragain banget memajukan basket dengan uang sendiri, tapi thank you, bro amin, orang-orang lu -orang ada 1000 atau 100, <tuk> itu udah bantu banget amin, terima makasih, kasih. terima kasih sehat juga, banget, sehat selalu ya sehat selalu juga, enjoy ya, kaya. thank you thank you ketemu, So, hey, baby, in my last week, I'm going to Let's go, Utah! Come on, come on. don't throw away the LeBron and Team Giannis. See LeBron, those teams are cheating. For sure. <laughs> We got Luca and B. Who else? He on the same Kyrie. Brought the boy back. Who who's the last one of us? Hey, Jokic. Yeah. Team. So, so make yeah. sure you guys follow Swiss Cultures, man. This is the guy, man. behind the scenes. Appreciate you, Appreciate Yes, sir. You. Much love to what y'all doing, man. Thanks. jauh-jauh ke Utah ketemunya sama pemain satelit pertamina juga Arki Wisnu dan Hardianus <laughs> Guys asik banget nih ada di All Star 2023 Utah siapa dulu nih mau cerita nih pengalamannya nih Gue sih cuma my job itu jagain Captain gue cuma make sure if he needs a translator atau apa asisten dia Hardi gimana pengalaman nah, nonton All Star pengalaman yang, ya mungkin nggak dilupain ya bisa hmm. nonton All Star kan kapan lagi kan yeah. ya bersyukur banget, terima kasih catra yang terima kasih Bapak Im <laughs> kemarin gimana lihat Mac McClung? kemarin, oh. no yo Hardy, Hardy has been like a great and he's been guessing all the winners he guessed Dame for the three point wow. and Mac McClung for the the dunk contest what about, what about MVP today, did he guess? <laughs> oh enggak <laughs> Argi udah ketemu ketemu pemain NBA nggak di sini? Apa? Di sini ketemu pemain NBA nggak? Uh, ya yeah, banyak sih, yeah. tapi like to so like talk with them. Uh. Paling cuma si Jason Williams sih. Oke, okay, white chocolate? Uh, ya yeah, white chocolate. dan.. kalian kapan pulang sih? <laughs> capek nggak? Gak Enggak lah buat refreshing, nggak capek lah. Yeah. Kita nanti langsung ketemu di Solo. Oh langsung ke Solo ya? Kalau Hartiansyah paling favorit di All Star momen apa? kenapa ya? ya inilah momen yang nonton pemain-pemain allstarnya NBA kan kapan lagi saya langsung like. nonton Kyrie Irving Leo oh. layup package dia langsung <laughs> lihat pas di solo ya tiba-tiba you see him go you know why guys thank you so much dan, hopefully you guys enjoy time here, man Guys, selamat kepada semua pendukungnya Tim Yohanis Dan juga selamat kepada MVP kita, Jason Tatum Berarti tebakkan gue bener, guys Memang <laughs> gue tebak Jason Tatum untuk jadi MVP Pas lagi interview dengan Kenny For Real So, I'm very happy about that Tapi, gamenya sih, jujur aja sih, agak B ya Karena, agak kebanyakan jogging Dan no defense at all uh, Untungnya, tadi ada Dame, di tengah lapangan masuk Lalu, juga ada Jalen Brown Dan Jason Tatum yang head-to-head -head. Itu yang buat sedikit lebih seru, tapi overall, sih gue Agak aja, jangan all star. Ini harus diganti lagi format ini biar makin seru nantinya. Tapi once again, thank you so much untuk semua sudah mendukung dan juga sudah support konten gue sama 3 hari ini tadi. juga thank you balik kepada Kak Baim Wong, Arki Wisnu, dan juga Hardianus yang sudah mau diinterview. hopefully you guys have been enjoying my coverage dari NBA All Star Weekend. After this saat istirahat gue agak sakit sih setelah tiga hari di sini begadang mulu guys gila. Sih. Tapi selama ada di sini walaupun belum bisa ketemu banyak pemain yang lain seperti Luka dan juga Jalen Brown It's okay, Maybe next time uh, setelah ini kita ke Seattle ketemu dengan Chiselin, Reunited. Yay! Finally setelah seminggu berpisah. I'm super excited about that. And yeah. oh, ya oh tadi Post mulu di opus melon kurus banget ya. Kurus banget tadi suaranya agak beda sih sama gue sih, tapi once again, besok balik lagi kedingin lagi di sini dingin, besok ke Seattle juga dingin, belum ketemu angin lagi nih, dan tadi kalau gak salah juga gue udah mau beli tiket sih, udah beli tiket untuk ke All Star IBL, jadi dari NBA All Star, kita ke IBL All Star juga sih di Semarang, I'm excited about so once again guys, sebelum gue makin panjang ngomongnya, thank you so much for always supporting, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, ya see guys again, very soon, peace out everybody!